logistik balik lagi bersama VOC spinnya hari ini kita akan review game sweet Bonanza. saya seluruh hari ini kita bawa modal 66 saja kita akan mencoba berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet Bonanza hari ini yuk, yuk, yuk langsung guys kenajah aja kita main di berapa nih anaknya sih ya cuk, mesir tuh 1.200. Hmm. Saya, hmm, oh iya, buat, buat teman-teman, semua, yuk langsung gaskan aja, yuk kita main di web 2.400 aja ya, seluruhnya double charge aktif, kita langsung gaskan di 50, quick aja ya, seluruh Oh yang pertanyaan kita main di mana, Kita main di retro slot, bosku, situ slot tergantung tersolid sandero, jaga dunia, akhir di sini, WD berapa, pasti di perluas bosku. Dan cuma di sini, bosku, lagi, iPhone menarik buat kalian semua kalian semua tuh, uh, dapat kali lollipop tuh, 6 lollipop tuh, 6 lollipop di bed 2400 tuh. Aduh, duduh, duduh, duduh, duduh. lumayan sempak sempak di awal nih tuh. Semoga, semoga saja kita dikasih sempak sempak juga di dalamnya tuh. Lumayan nih 240.000 ribu. Lihat transaksi kami 240 ribu, <tuh> ribu harusnya lumayan. Namun 6, 6 kali permen itu ya momen jarangnya momen yang sangat-sangat jarang terjadi di Sweetborn aja pastinya dan di game lain maksudnya nemu skater 6 bolipok penghasil cuan ini Aduh nah, lihat ini nanti nih tuh kita nembak di dulu semper semper lumayan 278.000 di awal Apakah di dalam ada isi seperti biasa biasanya enggak sih <laughs> coba kita lihat transaksi kamu bersama ya lihat biasanya sehingga tapi kita lihat dulu Sebentar itu jarang isi cuma masa awal doang tuh, jadi ya enggak usah terlalu berekspektasi nih gue yang mau tanya kita main di mana kita main di level slot bosku itu slot tergatur selalu santeru jaga dunia disini WD berapa mempas dari bar bosku dan cuma di sini. kita lagi event menarik buat kalian semua jure apa itu punya eventnya bonus deposit 500% juga. Jadi contoh kalian deposit 100.000 otomatis saldo jadi 150.000 atau bonus 50.000 nya slot dan itu berkelipatan sampai 1 jutaan slot dan untuk cara klaimnya juga mudah kalian tinggal website aja untuk klaim bonusnya membernya seluruh dan ingat ini hanya untuk new member dengan referral kita ya seluruh dan untuk cara daftarnya langsung gaskan aja untuk di uh, link pin ke, ke pin komen ya selur. Di situ ada link daftar, langsung kasihkan aja kapan lagi ke kalian depo 100.000 bonus 50.000 seluruh ini di minimal deposit 50.000 ya untuk mengikuti event new member ini jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja nah deposit juta bonus 500.000 kan kapan lagi seluruh dbw lain mana ada yang berani cuma retro slot pastinya yuk langsung gaskan aja untuk cara kelimin juga mudah kalian tinggal chat aja yuk langsung gaskan aja untuk link datangnya saya di pin komen pin komen kita juga tersedia link komunitas grup wadis ego eh, ladies karena kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor sweet Bonanza hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor sweet Bonanza hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor sweet Bonanza hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor sweet bonus hari ini. Karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini. maka dari itu, yuk dibantu like, comment, subscribe nya. Share, -share ke teman-teman kalian juga boleh. biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini dan juga rtp slot gacor hari ini khususnya rtp slot gacor sweet bonus hari ini ya bos jadi buat kalian semua yuk juga gaskan saja ya seluruh dibantu ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor olive hari ini eh slot gacor sweet bonus hari ini dan kalian selalu update RTP slot gacor hari ini khususnya RTP slot gacor footballan hari ini ya seluruh Apa itu pentingnya RTP? RTP itu rent untuk player juga dari semakin kemungkinan besar kalian jp jika RTW nya game nya gede matanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTW game dan cuma di sini seluruh kalian bisa tahu RTP game-nya lagi gacor atau enggak ya seluruh maka dari itu you di bantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor oleh Sweet Bonus hari ini polos polos slot hari ini polos slot gacor hari ini polos slot gacor Sweet Bonus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor fitur bonus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor fitur bonus hari ini slot yes, karena cuma di sini kita selalu berbagi ini khusus gacor hari ini khususnya khusus gacor suite and saat ini asur, ya Aduh sepertinya ya selalu kita langsung gaskan WD kan saja karena semata WD sudah terbuka luas kita maafkan ke semata WD nya kamar lagi kita dapat enam kali lollipop jaslur ya, hanya tri retro slot pastinya yuk ya, langsung gaskan aja untuk link gacor yang saya sematkan di pin komen ya seluruh saya saya jasmin pamit untuk diri terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh ya seluruh ya bye bye seluruh salam jackpot. pot